surat AKFA. Kali ini saya akan membuat clay art Pikachu dengan tiga warna clay ini dan membutuhkan sedikit alat, -alat. Kita ambil dulu warna basic dari Pikachu itu dulu. Kita ambil dulu Tapi bikin belakang untuk para Pikachu. Tampil lagi, berapa untuk membuat telinganya? Just, just, just, like yeah. <laughs> Ambil agak besar Untuk badannya ini sudah jadi tinggal kasih mata hidungnya biar kita menyenyak titik oke kita tunggu sudah mulai marah sih ngering nantinya pas seperti karet, gabus ringan sekali orange orange pipinya. ambil sedikit aja karena yang dipakainya juga sedikit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 Sudah menonton, salam.